Baiklah para sahabat lari dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang sangat cerah ini Tentunya Bang Min akan memberikan informasi terbaru para sahabat Tentunya soal Lesti dan Rizky Bilar Tugah pertama, di sini ada sebuah unggahan info spesial banget nih dari Abang Rizky Bilar, dia akun pribadinya Tentunya menginfokan yang masih setia dengan Raja Si Hashtag di rumah aja kan tentunya makan raja sambil dengerin lagu dari Rizky Bilar, pemimpinmu biar suasana saat makan jadi makin syahdu wow itulah info spesial banget dari idola kita ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh abang Rizky Bilar di situ tertuliskan halo guys masih setia di rumah aja kan kalau lagi lapar langsung order at raja siap ya. meskipun di rumah cuma rebahan aja tapi malas-malasan juga butuh tenaga loh Biar makan makin nikmat dan suasana di rumah aja jadi syahdu. Yuk dengerin lagu terbaru aku yang judulnya Pemimpinmu, lagunya enak banget buat didengerin sambil nikmatin menu andalan dari Rajasi. Itulah info yang tentunya promo dari Rizky Billon sahabatnya. Kita doakan mudah-mudahan usaha Bang Billon dilancarkan dan disukseskan. Kita harus selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Ada komentar dari akun Kak Leon Dozan sahabatnya mengatakan Edriski bilar ada menurah si yang rasa leslar enggak Tuh para yang ditanya nih Tentunya bakal ada sih untuk rasa lar nih Penyemangat dan tentunya para Pen sejati dari idola kita ini luar biasa mudah-mudahan tentunya usaha bang bilar dilancarkan dan disukseskan Amin ya Robbal Alamin berikutnya para sahabat kita lihat juga ada kabar bahagia yang kita dapatkan. Untuk vlog terbaru Dede Allen sendiri di channel YouTube-nya ini sudah masuk 20 di trending persahabat ya sangat luar biasa. Tentunya berkat kekompakan kesulitan kita yang selalu mendukung karya-karya dari idola kita ini. Alhamdulillah persahabat ya sudah masuk di trending. Mudah-mudahan bisa pucuk. Dan tentunya bisa membanggakan untuk kita semua, para fans. Kita gaskan persahabatnya, tunjukkan kekompakan dan kesolidan kita yang selalu memberikan tentunya dukungan penuh untuk idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget dari Mama di mengunggah sebuah postingan semalam ya sahabat ya Tentunya postingan photoshoot Dede Elasti dan Kak Laudia Bella Ini sangat luar biasa para sahabat ya penampilan dari sang calon manten yang setiap hari memberikan penampilan sang luar biasa baginda dari para sahabat ya membuat kita terpesona membuat tentunya semua para fans bangga Persabath ya, kita lihat nih luar biasa aura calon mantan selalu bersinar. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dilancarkan niat baik dari Dede Lesti, Persabath ya. Dan dalam postingan tersebut juga Mama Hari ini hanya memberikan love tanda kasih sayang dan cinta, Persabath ya kepada Dede Lesti makin luar biasa. Tentunya makin bangga kita mengidolakan Lesti maupun Rizky Pilar. Kita lihat para sahabat, ya Banyak sekali tanggapan dan banjir respon yang sangat positif dari para fans Salah satunya dari akun duduk Leslar mengatakan Masya Allah meniguli persahabat ya Saking cantiknya para fans juga terpanah melihat kecantikan dari idola kita ini Sang kejorah kita selanjutnya kita lihat juga persahabat ya semalam Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan tim tentunya tim Antv yang persahabatnya ada Fafery juga ini adalah bentuk kekompakan dari sebuah tim persahabat ya. Kita tentunya salvok banget nih sama tangan Ada tangan Dede Elasti dan Abang Rizky Bilar Wah wow, luar biasa persahabat ya Tentunya kita akan mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa Bismillah, Abang sudah mengatakan Something big is coming Sesuatu yang besar akan datang nih persahabat ya Kita lihat nih juga Tentunya keunggah berikutnya Ini adalah semalam Kayaknya Dede Elasti mau bergabung di JW2 atau mungkin ada project yang lain yang tentunya tanpa kita ketahui Pak, sahabat. Ya, doakan yang terbaik saja. Apapun projectnya kita dukung, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan untuk semuanya. Posingan oh, tersebut juga nanti unggah atau di kembali oleh akun Leslar Lopatix. Ada kalimat caption yang dituliskan. Tuh kan, ditinggal makan risol bentar. dah ketinggalan kereta gue. Ow, ah, <gif sogar> Nyamal gue emang gak bisa gitu. Ternyata tunggu gue selesai makan risol dulu. Something big as coming. Wow, bismillah persahabat ya apa proyeknya. Mudah-mudahan Leslar Semoga tentu diberikan kemudahan dan dilancarkan sukses terus untuk kesayangan kita. Luar biasa, sahabat! Ya, ini adalah bentuk suatu kebanggaan juga buat kita semua, para fans. Alhamdulillah, rezeki untuk menikah banyak sekali yang didapat oleh Dede Oleski maupun Rizky Bilar Selanjutnya, sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggang spesial. Info juga bahagia dari... Bang afdal dan Bang Boril persahabatnya, yang mana Bang Afdal akan berkolaborasi bersama Leslar sebentar lagi, akan di-up juga persahabatnya dalam minggu-minggu ini tentunya pasti bakal ada sesuatu kejutan yang akan diberikan bikin semua fans penasaran persahabatnya pasti Postingan tersebut juga telah diunggah oleh Leslar lovers, kalimat ketsen pun dituliskan Bang Afdal bikin penasaran deh, Wow persahabat ya Tentunya semua penasaran apa yang Akan diberikan kejutan dari Bang Afdal bersama Leslar Tungguin saja persahabat informasi terbarunya Berikutnya kita lihat juga ada Sebuah unggahan spesial ini tentunya Foto cantik nih Wow persahabatnya Halisna Luar biasa kecantikan memang Sudah tak diragukan lagi Untuk tidak letih kejora, Pantas masuk di wanita tercantik dunia persahabat ya, makin bangga makin bahagia mengidolakan si cantik sang kejora dedek Lesti kejorah berikutnya kita lihat juga persahabat ya ini adalah momen spesial juga nih luar biasa tentunya momen dari percakapan komentar Rizky Bilar ini membuat kita semakin ketawa bahagia persahabat ya, semakin akrab bersama sang calon mertua Tentunya mudah-mudahan saja keluarga besar dari Rizky Bilar dan tidak olesi Kejora tentunya selalu memberikan keharmonisan dan selalu menjadikan contoh yang baik untuk kita semua para fans. Mudah-mudahan juga ada kejutan yang akan diberikan hari ini dari Les dan Rizky Bilar tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.